Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang 12 makanan terbaik agar kulit Anda tetap sehat dan bercahaya. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, klik like, dan beri komentar, serta bagikan video ini kepada teman-teman. Terima kasih. Kesehatan kulit yang hakiki berasal dari dalam. Menggunakan produk perawatan kulit dapat mengatasi masalah kulit yang ada di permukaan. Tetapi, makanan yang seimbang tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan kulit Anda, tetapi juga membuat Anda tetap sehat secara keseluruhan pada saat yang bersamaan. Untuk memiliki kulit yang sehat dan bercahaya, anda perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan bergizi dan mengurangi asupan makanan tidak sehat seperti makanan olahan, makanan pabrik, makanan berminyak dan goreng-gorengan. Berikan kulit Anda gizi dari makan berikut ke dalam diet Anda: satu, ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon dan makarel adalah sumber asam lemak omega-3 yang membantu kulit Anda terlihat kenyal dan bercahaya. Mereka juga dapat mengurangi peradangan, kemerahan, jerawat, dan memperkuat kulit Anda dari paparan sinar ultraviolet. Dikemas dengan vitamin E, ikan berlemak kaya antioksidan, melindungi kulit Anda dari iritasi dan aktivitas radikal yang dapat membuat kulit Anda menua lebih cepat. Kayak akan protein dan seng atau zinc, Nutrisi dalam ikan berlemak ini juga membantu memperkuat kulit Anda dan meningkatkan produksi sel kulit baru. 2. Alpokat Alpokat mengandung lemak sehat yang dapat membantu kulit Anda tetap lembab dan kencang. Mereka juga mengandung vitamin C dan E, dua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh Anda untuk mendukung kesehatan kulit dan melawan pembentukan radikal bebas. Alpukat juga kaya akan biotin, vitamin B yang diyakini oleh beberapa ahli gizi dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Kekurangan biotin dapat menyebabkan masalah kulit seperti ruam, sakit psoriasis, dermatitis, dan katal katal secara keseluruhan. 3. kenari, kacang adalah camilan bergizi yang mengenyangkan bahkan dalam dosis kecil. Kacang kenari mengandung vitamin E, vitamin C, zinc, atau seng, dan selenium yang semuanya meningkatkan kesehatan kulit. Kacang kenari mengandung jumlah asam lemak omega-3 dan omega-6 yang lebih tinggi daripada kacang lainnya. Menjadikannya pilihan yang lebih sehat jika Anda mencari manfaat untuk kulit Anda. Namun, penting untuk menjaga asupan kacang Anda menjadi satu genggam atau sempur cangkir sehari. Makan apapun secara berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, makan terlalu banyak kenari dapat menyebabkan efek samping tertentu, termasuk kembung, sakit perut, dan alergi kulit pada beberapa individu. Empat, biji bunga matahari. Biji-bijian Bersama dengan kacang-kacangan adalah camilan sehat yang meningkatkan kesehatan kulit Anda. Biji bunga matahari adalah pilihan yang sangat baik karena mengandung banyak vitamin E, selenium, dan seng atau zinc. Minyak biji bunga matahari kaya akan asam linoleat dan asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh Anda untuk mendukung kesehatan kulit. 5. Wortel Wortel kaya akan vitamin A yang melawan kulit terbakar, kematian sel, dan kerutan. Vitamin A juga menambahkan cahaya yang sehat dan hangat ke kulit Anda. Anda bisa mendapatkan vitamin A dengan mengkonsumsi provitamin A melalui buah-buahan, sayuran, dan produk nabati lainnya. Tubuh Anda kemudian mengubah beta karoten menjadi vitamin A untuk melindungi kulit Anda dari sinar matahari. Provitamin A juga dapat ditemukan pada jeruk, Bayam, ubi jalar, labu kuning, paprika, brokoli, dan banyak lagi. 6. kedelai. Kedelai mengandung isoflavon yang menghalangi estrogen dalam tubuh Anda untuk membantu mengurangi munculnya keriput dan meningkatkan elastisitas kulit Anda. Wanita pasca pos juga dapat mengambil manfaat dari isoflavon karena dapat mencegah kulit kering dan meningkatkan produksi kolagen untuk memperbaiki tekstur kulit. Mereka juga melindungi kulit Anda dari radiasi ultraviolet yang dapat mencegah beberapa jenis kanker kulit. Anda juga dapat menemukan isoflavon dalam bucis, pistachios, dan kacang tanah. 7. Coklat hitam atau dark coklat. Coklat hitam bermanfaat untuk kulit Anda karena bubuk kakao mengandung banyak antioksidan. Antioksidan ini menghidrasi dan menghaluskan kulit Anda membuat kulit Anda kurang sensitif terhadap sengatan matahari dan meningkatkan aliran darah ke kulit Anda. Buat pilihan yang sehat dengan memilih sepatang coklat hitam dengan 70% kakao untuk lebih banyak antioksidan dan lebih sedikit tambahan gula. 8. Teh hijau Teh hijau telah terbukti melindungi kulit dari stres eksternal dan penuaan. Ini karena teh hijau kaya akan antioksidan dan mengandung katekin yang melindungi kulit Anda, mengurangi kemerahan, meningkatkan hidrasi, dan meningkatkan elastisitas. Diet kaya antioksidan bersama dengan hidrasi yang cukup dapat meratakan tekstur kulit Anda, memperkuat penghalang kulit Anda, dan meningkatkan kesehatan kulit Anda secara keseluruhan dari menambahkan susu ke teh hijau karena kombinasi tersebut dapat mengurangi efek antioksidan yang ada di dalam teh hijau. 9 ubi jalar. Beta karoten adalah nutrisi yang ditemukan pada tanaman ubi jalar. Beta karoten berfungsi sebagai provitamin A yang berarti dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh Anda. Provitamin beta karoten juga banyak ditemukan dalam jeruk dan sayuran seperti wortel, bayam, dan ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber yang sangat baik. Satu porsi atau setengah cangkir atau 100 gram ubi jalar panggang mengandung cukup beta-karotin untuk menyediakan lebih dari 6 kali TV vitamin A. Karotenoid seperti beta-karotin membantu menjaga kesehatan kulit Anda dengan bertindak sebagai tabir surya alami. Saat dikonsumsi, antioksidan ini dimasukkan ke dalam kulit Anda dan membantu melindungi sel-sel kulit Anda dari paparan sinar matahari. Ini dapat membantu mencegah kulit terbakar sinar matahari, kematian sel, dan kulit kering dan berkerut. Menariknya, beta dalam jumlah tinggi juga dapat menambah warna oranye yang hangat pada kulit Anda berkontribusi pada penampilan yang lebih sehat secara keseluruhan. 10 paprika merah atau kuning. Seperti ubi uh jalar, paprika adalah sumber beta karotin yang sangat baik yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Satu cangkir atau 149 gram paprika merah mengandung setara dengan 156% DV untuk vitamin A. Mereka juga merupakan salah satu sumber vitamin C terbaik. Vitamin ini diperlukan untuk membuat protein kolagen yang menjaga kulit tetap kencang dan kuat. Satu cangkir atau 149 gram pabrika DV memberikan 211 DV vitamin C. Sebuah studi observasional besar yang melibatkan wanita mengaitkan makan banyak vitamin C, dengan penurunan risiko kulit berkeriput dan kering seiring bertambahnya usia. 11. Brokoli Brokoli penuh dengan vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan kulit, termasuk seng, vitamin A, dan vitamin C. Ini juga mengandung lutein, karotenoid yang bekerja seperti beta-karotin. Lutein membantu melindungi kulit Anda dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan kulit Anda menjadi kering dan berkerut. Tetapi, kuntum brokoli juga mengandung senyawa khusus yang disebut sulforafan yang menawarkan beberapa manfaat potensial yang mengesankan, bahkan mungkin memiliki efek anti-kanker termasuk pada beberapa jenis kanker kulit. Sulforavan juga merupakan agen pelindung yang kuat terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Ia bekerja dengan dua cara, menetralkan radikal bebas berbahaya, dan mengaktifkan sistem pelindung lain di tubuh Anda. 12. Tomat Tomat adalah sumber vitamin C yang bagus dan mengandung semua karotenoid utama termasuk likopen. Beta-karotin, lutein, dan likopen telah terbukti melindungi kulit Anda dari kerusakan sinar matahari. Mereka juga mendapat membantu mencegah kerusakan tersebut. Karena tomat kaya akan karotenoid, tomat merupakan makanan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Pertimbangkan untuk memasukkan makanan kaya karotenoid seperti tomat, dengan sumber lemak seperti keju atau minyak jaitun. Lemak meningkatkan penyerapan karetonoid Anda. Tips tambahan untuk kulit yang sehat. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi, karena air berperan besar dalam penampilan kulit Anda. Air memastikan kulit Anda memiliki kelembapan yang cukup, yang mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan. Ini juga membantu penyerapan nutrisi, pembuangan racun, dan sirkulasi darah. Selain makanan dan air, penting untuk menjaga kebersihan. Ini berarti tidak menyentuh wajah Anda sampai Anda mencuci tangan. Tangan Anda membawa lebih banyak bakteri daripada yang Anda pikirkan, dan sentuhan sesekali di sana-sini dapat menambah adanya bakteri-bakteri tersebut. Setelah hari yang panjang, bersihkan wajah Anda secara menyeluruh untuk memastikan semua penyebab stres lingkungan seperti iritasi, alergen dan mikroba, kotoran dan keringat dihilangkan sepenuhnya. Jika kulit Anda terus-menerus gatal, pecah-pecah atau meradang dan Anda tidak yakin tentang apa yang terjadi, selalu ada baiknya untuk menemui dokter kulit. Banyak dari kondisi kulit ini dapat diobati secara efektif dengan obat-obatan yang dijual bebas. Tetapi dalam beberapa kasus, kulit Anda mungkin memberitahu Anda bahwa Anda memiliki kondisi mendasar yang lebih serius. Demikian, sharing informasi tentang makanan terbaik untuk kulit Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.